3, 2, 1 Si banget buat uh, apa sih? Namanya yeah. ulang tahun, pernikahan yeah. juga bisa. Itu aku udah apa ke kota. Kita, binatang, tok dipanggil omnya lucu, lucu okay. dan anak.